Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Kali ini saya mau membuat tumis kangkung ala orang Taiwan I won't stop till I wear the crown. sahabat eva semuanya, sebelum kalian menonton video ini saya mau memperkenalkan beberapa bahan dasar ya bumbu yang sering digunakan oleh orang taiwan nah yang pertama yaitu jahe jahe ini seringkali digunakan dalam berbagai masakan ya yang kedua bawang putih bawang putih juga sering kita lihat selalu ada di setiap menu masakan Oke untuk yang ketiga yaitu daun bawang ini juga sangat penting karena e, setiap masakan banyak sekali yang menggunakan salah satu bahan dasar ini. Dan kemudian ada juga bawang bombay. Mereka lebih suka bawang bombay ya, daripada bawang merah. Jadi di disini tuh malah jarang sekali menggunakan bawang merah. Oke, lanjut lagi. Jadi di video kali ini saya mau memasak tumis kangkung ala orang Taiwan. Di sini saya sudah membeli dua jenis kangkung. Ada kangkung darat dan kangkung air. Biasanya kangkung darat itu bentuknya kecil seperti ini dan dijual dengan akar-akarnya dan cepat layu ya kalau dimasak sedangkan kangkung air daunnya itu berbentuk lebar, batang-batangnya juga cukup keras, jadi kalau dimasak agak lama dan kebetulan nenek gak suka uh, makan ada batangnya, emang kebanyakan orang sini tidak makan batang daun kangkung ya, jadi kebanyakan mereka lebih suka daunnya aja Oke okay, sekarang kita wamsak waktunya masak. Nah kali ini tidak ada bumbu yang lain selain bawang putih ya. Setelah diiris iris langsung kita tumis dan tunggu sampai harum. Kali ini saya langsung memasukkan garam sedikit aja, ya, dan langsung kita campur dengan bawang putih. Tidak perlu lama lagi, setelah baunya harum, kita langsung masukkan daun kangkungnya dan langsung kita tumis. Oke, jangan lupa ditambahkan sedikit air agar kampungnya cepat lunak, ya. Karena kampung air memang terkenal e, agak lama untuk memasaknya. They wanna say my name But they him back They wanna say they hate But they know it's cap I ain't playing no games I just do this fact And I don't feel no shame It's a mood you lack I go crazy Nah, bitch, I ain't lazy Track after track I work on the shit daily Pass me the jack Right as fuel Got me hazy About to unpack All these things I've been chasing. I've got visions in my head Like memories after death To be a legend Instead of something You can forget I'm living up every breath I'd rather leave them Nah teman-teman bagi kalian yang belum aktifkan lonceng Jangan lupa untuk aktifkan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video-video berikutnya